Akun Instagram Loser Entertainment mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti Dan ada sebuah pertanyaan juga bersahabat ya Ayo nih, tanya kepada Lesti Tuh bersahabat ya, beli baju dapat meniti. Yuk besti, kepoin Lesti Pertanyaan dari kalian bakal muncul di vlog Laster Entertainment loh Wow Masyarakat ya, tuh persahabat ya Yang siapa ingin sekali bertanya kepada Lesti, kepoin Lesti Nih langsung aja cus ke Instagram Leslar Entertainment Karena pertanyaan kita semua akan muncul di vlog Leslar Entertainment Dukung terus untuk tim Mudah-mudahan selalu memberikan karya-karya dan kejutan terbaiknya untuk kita semua Amin Selanjutnya, para ada sebuah unggahan spesial juga yang terdapatkan vitamin bahagia di channel YouTube-nya Rizky Bilar, sudah di Avlog terbaru. Kolaborasi bersama Om Andri, para ya, siapa yang belum nonton, silahkan cus karena banyak sekali kelucuan keseruan yang disuguhkan di vlog ini, para ya, masya Allah. Mudah-mudahan... Idola kesayangan kita selalu banyak support dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar Berikutnya persahabat kita lihat juga ada kejutan yang kita dapatkan dari Leslar Perhatikan persahabat yang diunggahan oleh akun Leslar Selamat datang di Leslar Meta Force Persahabat ya, ini kejutan dan ini tentunya terbaru banget ya dari Leslar Coming Soon Dunia digital yang bertema masa depan dunia maya, di mana setiap orang di Indonesia dapat bertemu, berkomunikasi, bermain, bekerja, dan bahkan berkompetisi secara virtual. Ini keren banget nih, persahabat ya. Rizky Leslarian Avatar dengan Rizky Bilar, seorang yang akan membawa kita ke dalam dunia digital. Leslar Metaverse dengan menggunakan avatar yang disebut Leslarian. Tuh, masya banget ya. Dan kita lihat juga ke slide berikutnya ada Founders yang pertama Rizky Bilar, sosial media presence Instagram 12,4 juta followers, YouTube 4,5 juta subscriber. Yang kedua ada Bunda Lasya Kejora, Instagramnya 24,6 juta followers, YouTube-nya 5, ,5 14 juta subscriber tuh, masya banget ya. Mudah-mudahan Lesti Pilar ini selalu banyak dukungan dari orang-orang yang selalu kompak mensupport apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Ini sih keren banget. Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan, banyak resmen juga yang diberikan oleh para sahabat. Yakni dari akun Instagram. It's me underscore ngayas mengatakan Wih, keren tuh Persahabat ya, ini memang keren banget ya Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Dari Leslar selalu lancar Selalu dipermudah, amin Dan kita lihat juga persahabat ya Ini unggahan spesial dari Salim Saling, kes pribadinya sore tadi mengunggah sebuah Postingan, ini mengejutkan Banget ya untuk kita semua nih. Karena bakal ada yang baru Ada yang beda dari Leslar Entertainment Leslar Coin ini serem banget kata Kordi. Sesuatu yang beda akan diperlihatkan dari Les Entertainment. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan. Untuk selanjutnya, persahabat kita lihat juga ada momen spesial yang kita dapatkan dari Mas Kondlik dan Karangga Syahid ya, masya Allah. Kalau dilihat, persahabat perhatikan tuh untuk gestur tubuh dari Mas Gongli dan Karanga Ini memang makin embul aja Bersahabat ya, gak mau kalah sama Abang El Masya Allah, ini tandanya Bahwa mereka itu bahagia Di Leslar, Masya Allah banget bersahabat ya Dan kita lihat juga di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat Yang dari akun Bunda Wati mengatakan Gongli tambah subur, senang kali sama Leslar Semoga sehat selalu buat Leslar bersama timnya Amin Tuh pertama ya, memang sepertinya terlihat banget ya Kalau mas Gongli ini tambah subur nih bersama Leslar Ada juga komentar lain Dari akun Instagram Bunda Lala 2 mengatakan di kolom komentar Mas Gongli nggak mau kalah Sama Abang El mengembul bersama Masya Allah Luar biasa ya, tetap kita support yang terbaik Untuk tim Dan idola saingan kita Selanjutnya juga persahabat Ada info penting untuk kita semua Disimak info penting ini ya Ini bakal hadir di hari Kamis Tanggal 24 Februari 2022 Leslar Entertainment akan kolaborasi bersama Toba Boy Perserbat ya, untuk mengadakan ini turnamen sepak bola seperti yang kemarin-kemarin yang sudah dilakukan Perserbat ya, sekarang giliran Leslar Entertainment yang akan mengadakan turnamen sepak bola total hadiah gak main-main katanya tuh wow ini sih kejutan banget ya Masya Allah mantap banget last entertainment mudah-mudahan kejutan lainnya kita dapatkan dari idola kesayangan kita semoga apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran kita masih menunggu kejutan lain persahabat dan kabar terbaru hingga cedikan vitamin manja di malam hari ini jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan